Alhamdulillah. sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وبارك على سيدنا محمد النور Rabbi zudni alma wa razuqni qahma Rabbi shroh li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatam lisa'ni yakuhu qawli lisa'ni wa hdni qalbi bihaqi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Lama arina al-haqaq wa razuqna tiba'ah Wa arina al-ba'atila b wa razuqna jatinabah Allahumma alhimna risdana wa aidna min shururi anfusina wa min syaiati a'malina Amma ba'du Para pemirsa, para mitra pengajian Najukir on yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Khususnya para ulama, para masyiyh, para kiai, asyatid, para tokoh, para sepuh. Lakon dimin gambar lebih barokah serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian banyu giro on yang kita bersama ngaturan kenceran fatihah. Kita aturkan kariban bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serang keluarga-keluarga, serang sahabat-sahabat beliau. Raji-raji epon, -raji putera-putera turunan epon, keluarga terlim epon. Para tabiin, bantaiin, tabiin para nabi, para utusan, para wali. Para Imam Imam Mujtahidin, para Ulama, para Sufiyah, pengarang-pengarang ilmu-ilmu syarh guru-guru bertan keris tajam, guru-neguru datang sakit mengesepol, mengesepol laki maupun bini, lapa-lapa datang kebang sajalah, akan cakap akan kenalan-kenalan merat-merat santri bertan keris tajam. Orang yang saya kebaikan pakus dapatan kules Orang yang saya tata tolong, dek sempat, dek Yat, terang, kancaran, kanku, orang yang saya dapatan kules tajang. Orang yang kencaran orang saya tatabasul kerabatan kules tajang. Orang saya kebaikan pakus dapatan kules Buat istirahat, umat islam, laki maupun bini. Khususnya pemirsa pengajian Banyugir'on, siampun latihan kertunya. Kita khususkan dekat ini kan masih maharif Bu Rahmi Banyanyar Kali Baru Banyuangi yang pun nanti ketunya ada pun tanggal telah pola Syakban dengan Fadil bin Aqmu penyanyar kali panyangi sampana 300 nyak Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pun berawal mah, berawal ya, berawal sudah, berawal sulin, berawal kur, berawal susu. Oh, bermater. Kehinggah berakap berakap pun saya keseput. Petan keluarga petan kudis tajam. Santai-santai petan kudis tajam. Aman orang lain satu. Sertalah petan kudis tajam. Yang aturan ganjaran kepada khusus menerangkan siapa yang Moga-moga si nanti Keridan serang pengampunan ni pun Allah subhanahu wa ta'ala. Malmater. Kengengenya. Pertolongan, perlindungan, bimbingan serang makna ni pun Allah subhanahu wa ta'ala. Yang barokah-barokah pon pengajian, barokah-barokah pon bulan Ramadan, barokah-barokah pon puasaan, barokah negap fokus dan fokus dan sebedelim bulan Ramadan, yang barokah pon para ulama, barokah na para ulia, barokah na para syuhada, barokah na para syurigin, barokah na para guru, karabeng sopo. Almat terperna tambah beruk awam beruk elmu na beruk artan beruk cikena beruk aben beruk apa tu na beruk keluarga na beruk santri santri na beruk jemaah Allah swt alat ditelan celan epon petawatun Allah berana kecimperan kecimperan kekompiran kekompiran kepungan kepungan kebahagian kebahagian tu nyakirat muka muka yang pelang kasasanan kasasana kasempakan kasempang nakaserbukan kaserbung nakaserlakuan kaselakuan almat ter Eh pernah kuat iman kuat Islam, Bisa memperjuangkan agama Allah di negeri dalam pandan pandan yang pandu kinarasulullah saw Bisa merasaki perjuangan perjuangan para ulama. Bisa tetapi perantara, tetapi sahabat, tetapi jalan keangkui kewataan Islam dan umat Islam, jajan Islam dan umat Islam, menenang Islam, Islam dan umat Islam. Malam-malam ilmu sebanyak ilmu semanfaat, ilmu sebarakah yang pernah terkacat kelebon tumpang. tercapai eh, cita-cita. Sukses usaha. Yang pernah terkabul perenyunan-perenyunan. Pernyon. Allah hadihi niyyat wa la salihat wa la niyati al-qubul wa tamam kull sulh wa nayd kull ma'mul bi sayyidina rasul sallallahu alayhi wa umal fadha Al-Fatiha. Al-Fatiha. Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Gir'un, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada kesempatan insya semakin kita sekalian kembali bisa mengikuti kegiatan pengajian. Dan di dalam bulan Syamuljih, bulan Syakung, bulan Syabarokah. Yang terdapat di dalamnya Lailatul Qadar. Sekadima Lailatul Qadar lebih fokus eh, tentang ben saya bubulan. Saya bubulan kento belum belum polo telok tahun empat bulan. Teka kunci malam tapi lebih fokus tentang ben belum polo telok tahun. Syai malam. Laylatul Qadr, khairun. Min al-fi syahat. Laylatul Qadar lebih fokus. Dan syai ibu malam. Bila Laylatul Qadar panikah. Saya kongang. Senawasa mangkenan, katil malam lah, deki, bisa kongang. Semungkin. Cuma saya biasa, saya lebih sekut. Ini kita pak nandang, eh, lekoran. Lebih sekut boleh, eh, gimana itu pak cilgancil, eh, lekoran. Eh, kunyak-kunyak. Tapi kongang. Di awal Ramadan mungkin, tanggal dua mungkin, tanggal tiga mungkin, tanggal-tanggal yang lain juga mungkin. Karena ituul kodar kita lakukan sengaja serangajunah ini pun Allah Subhanahuwataala jika dirahasiakan, sehingga banyak tahu nih bila-bila. Jelaslah Yatul Qadarqan itu berdun dan na'im malam-malam bulan Ramadhan. Walaupun benih tangkal lai koran bisa kongan. Walaupun tak tepat naik genjilah, kongan juga ni. Sami-sami kongang. Al-Quran diturukan dalam dalam Laylatul Qadar. Bila panikah? Ini macam-macam. Bagaimana kita menghormati alamak? Badi saya ada bu, petobles, tanggal petobles. Namun, badi saya ada bu, tanggal pak lekor. Tanggal pak lekor. Badi juga saya ada bu, tangkal lekoran. Ima tanggal pak lekor, saya sekali. Bisa. Bisa. Atau lekor. Nikalakanlah ikhtilaf. Berbeda pemangki di kalangan para ulama. Dan dalam bulan Ramadhan kita melaksanakan puasa farduh. Pencugan Alaksana aki, solat, sunnah, malam. Bani kata rawih. Nilainya tidak sama dengan bulan-bulan biasanya. Orang ato'at atka Allah, ibadah ka Allah, nyemak ka Allah. Lepas, setong macam kefokusan yang ada dalam bulan-bulan. ni kepada se si alaksana aki. Farduh. Dan di luar bulan Ramadhan. Umpamanya bulan Ramadhan. Pertama orang yang melakukan kefokusan situ. Dari ibadah-ibadah. Atau sunnah sunah Ini kepada pun yang melakukan farduh. Dekakun sunnah. Dan orang yang melakukan farduh. Peningguh alaksanaki fardhu, alaksanaki kewajipan. Di dalam bulan Ramadhan, Ini kepada banci alaksanaki kefarduan, petang bolok kefarduan. Petang bolok kefarduan. Di luar bulan Ramadhan. Jadi, lagu yang dan menikah petong polokoh farduan, nikah nilainya ban setong fardun nenek i bulan Ramadan. Di luar biasa, Allah subhanahu wa ta'ala ganto gitu, menggandakan kencuran epon kefokusan nenek i dalam bulan Ramadan. Sesunah ep, ep, pada kiban ban sewartuk. Si seperti etekal petong polo kali lipat. Dalam bulan Ramadan Kentoh, kita ditutup Kangkui Sabar. Bisa tetap jengaja Kangkui Lapar walaupun tak asaur Walaupun pelenggan eh juga aja. Walaupun loyuk. Eja-gaja. Eh, Bulan Ramadan. Syahr Ramadan. Syahrul Sabri. Bulanaka Sabaran. Makanlah. Sabar pun. Kalau jaza. Ah. Fawqa jaza. Sabri. Tak ada balisan. Sediatasna. Balisnaka Sabaran. Wasabru sawabuhul jannah. Bensaparkan toh bersani pun. Mastih suarakan. Ia dalam bulan Ramadan kita tunjukkan. Bulan. Orang panikah. Saling tenggang rasa. Tepul seliru. Tenggang rasa. Karena napa saya kerasah, saya keterowen abek. Negara yang lain juga keterogi. Maknanya dalam bulan Ramadan kento tenggang rasa terpos liru. Sehingga karena abek pada kakek kolek teka kata tangga nih pemilu, teka orang-orang dekat apa nih kepemilu, ada senyaman, ada senyaman, nih reng takok mie tadi saya kebuka, nih reng takok mie ada saya ke saurah, nih kenyamanan, tenggang rasa, pos liru. Karena buat tiba-tiba ini kan pun ngerasa aki lapar. Seneng muntung lakukah. Pas saya buka, ada kolak, ada buku, ia lempuk, ia liakkan sebuah orang. Punga abuk. bisa ngerasa aki juga. Neng lah. Ini pada ini, pada bensengkau. Akhirnya pasanan, kita diraki serang ajunan yang Allah Aku yang beri kefokusan-kefokusan dan orang lain. Bulan Ramadan tuan secara zahir penikah jen sekunik recik. Bagaimana tidak akan? Bagaimana tidak akan? Bagaimana tidak akan? Seada pun tidak akan sekali. Tapi hakikatnya dalam bulan Ramadan tuan Recikih Tepatnya bertambah Recikih orang mu'min Tepatnya bertambah Ini dalam bulan Ramadan Sebelum bulan Ramadan Paling kenapa Senilai 5 ibu Tapi ketika bulan Ramadan Bisa senilai 10 ibu Syahrun yazda dufihi Resukul mukmini. Bulan Ramadan paling merupakan bulan sehingga ada meracik kepon orang-orang mukmin, pening abat tambah, aneh dalam bulan yang disebut. Racikkan aneh abat tambah. Padahal secara dohir, Banyak tambah, biasa akan Loleh dugal Makan kita sekali. Biasanya akan Terlalu pering, Ada lagi kita sekali. tapi orang ni kada sa. Jadi kena tepani tambainya. Nang dalam bulan Ramadan ni kada dicake tambahi lawan Allah. Mun urusan e paringin ya ketika di luar bulan Ramadan Juga paringi. Kay mun tiba ke bulan Ramadan ni kadang ibih terlebih tekan. Sia-sia orang paniki tangakan akan kalak rip mangrip pas ngakan kol isa dek kata kita tambah boleh siapa aur boleh si biasa namun ngabi kristian le ibu akhir pasaran sampai ke sepuluh 10000 Recikkan ni kemastih. Sebab Allah Ta'ala punlah janjih. Janjih Allah Ta'ala tak kira lopun. Tiba-tiba ada recikkan saya janjih. Saya ajunan epon Allah. Boleh recikkan ini kecukan. Saya lakarlak. karena kita yang kelampaknya Allah. ben kita fokusnya Allah. Rechikei boneke maksum, etu um etaningin, etaning rechikei nih, beni bakonya maningela tipi, inten etaning, arrezi ku maksum, rechikei boneke tanning. Mulai taning pun Allah Taala tak ada satu pun si bisa langgalangi. Walau rod dalima, odoita. Lamaan ya dalima, aopoita. Tak ada orang si bisa langgalangin. Kadapa apa siapa ngaki ayunan, kuste. Maknana orang iri kungkar iri. Tak kira pasang bis sampek. Nyeke menghalang halangi atau menghambat dekapapareng ipon Allah Subhanahu wa taala tak ada si bisa menghambat si bisa mencegah si bisa menghalang halangi dekapana apa dekapareng papareng, -papareng ipon Allah La mania lima a'adita. Seperti kalau wala mu'atia lima mania'ata. Mencet benajunan kustih. Mencetlah karena tak ben ajunan, Benajunan. Ya, orang lain tak bisa pun tak paring. Mencetlah paring Allah Ta'ala. Tidak paring orang lain. Tak bisa. Tak bisa beda orang nikah paring. menabi bin Allah Ta'ala penikampuan lejek lepa ke. ta'kir al-imam Ahmad buah baginda buah bahwa suatu saat Rasulullah SAW, ketika ampunlah Kabin, pencetong orang yang bini. Aneka apa kan tan awaliman, muncung sahabat sahabat, kau kau kompol dan yang itulah yang ekon bagi nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kak disa, ada ni kesekoni namu, tak ada sekoni. dan sahabat-sahabat gunilat jelat karena daeran-daeran cair tepungnya sekonik akhirnya sahabat ini macam-macam jebu-debu ni. Waktu kali saya kanjeng nabi kia solat, lastaya solat kanjeng nabi, mencabu fima antum teteh hadesun. Apa saya kebentangkan nak berikan lagu lah. Kento masalah rezeki, kento bagi nabi. Saya kebentangkan kento masalah bang labang arah rezeki. Maraban sejahtera kepada bapak Iya. Tentang setong hadis saya pada pak sarang malaikat Jabroil alaihi salat wasalam. Uh saya kentukan jing Nabi. Kedipan apa kak Dinta? Dabu saya pada pak sarang malaikat Jabroil dek ajunya. Ada tidak Iya? Dabu malaikat Jibril Jibril Jabroil. Padahal Nabi Sulaiman Panikah solat Neneng epeng kirtasek Pas ngolatin Bilis Ajaan Seani si Bilis, bilis Ajaan Panikah Nikah sambi ngikat daun piru, Sambi nyambi daun biru sambi keke sini Pas ngikat Sambi sambil ngikat ngikat sambil Nabi Sulaiman kan ngikat Ke sambil Bilis ke Alisa. Wani oh, ke bilis ini ke pasau orang. Kata Kata Keluarung ku Keluar kata dari Dalam tas. Ani kata, nih kepasanan agente bilis senyambi daun, nih ke daun lagi agente. Ban kata mana? Esambi ban kata nyelam bas kata mana? Ke dalam tasik. Dengan pon ketika dinto oleh beberapa saat kemudian bilis ni kepah ngantang e, atas air ngantang jadi asalah bilis penikah kenapa nyaman sambil ngekek daun tinggal pola datang katak panikah bilis bahan, ke ka, kata ni ke apa? orang ke katak ni orang ke ke buki ke katak sambih pakun nekuin ataupun sambih ngeke daun biru pas numpak tinggal numpak ke buki ke katak panikah langsung nyelam bit up bilis ni kita mau ngantang ke atas ngantang ke atas tanpa datang dari beber Nabi Sulaiman nikah ngolatin adegan semacam panikah ni ingat tak maka Nabi Sulaiman dengan bahasa Keben. dengan bahasa bilis nikah matibu Bilis. ke kembali kesengkok. Bak. Apa saya lakuin, bapak anjir, ya? Maknianin sekali. Kok mak terutawah? Mereka cerita kesengkok? Dari memarankan, nadi, Mak pasang pengak, ji. Bilis. Nyambi daun biru. Pas orang, mereka orang datang, kata, Bilis ni kepa langsung uncle ke Bukit ke, berkata ni kesampai ke dalam nyelam kata apa nihkah, so sekejeki temu bilis ngantang boleh ke atas. Dari mencerita <tuh> mencerita nariyah, mangkuk orang tahu ke cerita nari. Jauh bener Nabi Sulaiman alaihissalam. Oh sekat Nabi Sulaiman Jepun bilis, Jepun bilis. Neneng edalam tak sekak dito, edalam tak sek kan, bodoh bodoh tu raja. Neng tengah nabet to nikah, neng edalam batok panikah, beda olahan. Neneng edalam batok kan tu beda olahan. Teti edalam tak sek panikah bodoh bodoh tu Benda batu raja. Lain yang ada dalam betul, dalam batu ni, si dalam batu seraja mana ni? Ni kalau benda olah. Olah mana Tak bisa ni ni batu tak bisa. Nyale tibi ni dalam batu tak bisa. Iya. Nyari atibik tak bisa. Tak ada macam yang dia lembut. Pah nyaria daun, kamu berada daun yang lembut. Sobong. Setiap sekadar nanti Nabi Sulaiman, Recikina ulak sebuah dini dalam. Tasik kita sebuah dini Buat si raja, betul ngampar si raja pun nikah. Urusan Bi ajunan ipun Allah. Nikahe bebanaki ke abdina. Abdina si tanggungjawab. Abdina si epakon. Sedang ajunan ipun Allah sepan sepan hari abdi ini kita gento kalau lagu napdi ini gento ngelak daun gada pas entar abdi ini gento kepikir nah, tak si aduan datang kata ongke abdi terus nyelam entar lagi daun seketika akanan epon. pon mulak sebadan yang edalem batu bani. Aktifin itu bertugas dua kali dalam sehari, sabab olak sebenarnya si dalam batu tersebut lakukan ngakan kali pagi sore. Pas rumah Terus nih, Penikah belis penika daun dari tengkengan, daun hijau candeng matu udah biru. Kita paning, kata, Sekata kata paning sini malaikat kisah kata ini kawan-kawan malaikat tukang tu'umara jika berat tukang tu'umara jika kawan kau malaikat hmm. lekarin tuh abdi nikahin tuh sampun ada pak kebobo nyilam abareng ben kata Arti niki ento pasanan senin sabtu nenenya atas buat tuh seraja nih. Dan ketika ento pas buat tuh ento pecah, terlalu pecah ento pas anggap senika pas datang olah nika, dateng olah. Dari cara pecahnya buat tuh pas Keluar, ola, Itu tiba-tiba nanti, nampaknya pergi. Daun gak disak, daun gak olak gak disak. Nah, saya katakan itu. Apti boleh sarang kata gak disak. Sehingga kita bisa malaikat dengan apa kata. Apa yang kita ingin boleh ke atas ke permukaan iPhone. Aing dekat Dintan Nabi Sulaiman, setiap ada orang olak kat Dintan dekat rezeki. Allah oh, lah, ni kasa bingung, cak. Subahanalladhi khalaqani wa fil bahrih sayyarani walam yamsani walam yansani bir Afasayansa ummatu muhammadin Afayunsa ummatu muhammadin minar rahmati Ketika disak olak sebegini dalam Betul kak dituh Nyut yakidakallah Amat mustasbih Maha Suci siapa lah menciptakan abdinya? Maha Suci Zat, siapa pun atur taki abdinya? Epaneng neng, edalam taase. Maha Suci Zat, lam yamsani berrezki, wolam yamsani, wolam yamsani berrezki, bentak. Kalau pahin Allah Taala ada kapitnya kalau bercikih. Apa yang sa Ummat Muhammadin minar rahmati masa angki Allah Taala pahlup pada umat Muhammad dari rahmatnya tak kira Allah Taala tak kira kalau pahin, sih kau tak usah mang mang Allah Taala tak kira kalau pahin, jadi gula bersembahan kapit. Ola oh, apa ini kita tak kelopain. Salah ola oh, kita tujik repudah sekali caranya. Nah. Kangkui abrik rejik ke. Eh. malah Karena kerana ola oh, apa ini kan? Ini dalam betul. Betul dalam dalam tasik. Dengan de, ada apa ini tenggangan. Ini Mak bisa. Ya, ngutus malaikat. Allah Ta'ala ini kan la, ta niku, ngutus malaikat. Setimun ka oranglah Allah taala tak kalau pain kalau ben rahmat epon masa ingki dek umat Muhammad tak bisa kalau tak mungkin kalau tak kalau pain cak berola ni dalam betah masa bah kalau panah umat Muhammad tak ke. So, kita apa ni kah? Tawakal dekajunan ni pun Allah. Umayya tawakal ala Allahi. Wahuah. Siapa seorang yang setawakal ke Allah? maka Allah. Saya nyokok pen. Pada jamaah yang dimuliakan Allah SWT. kena saya kadir tu. Kurang lebih ni maaf. Yang akhirin kalau bantu. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الحمد يوافينا ما هو يكافئ مزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سوطانك وما سأل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بيوقوق الله ما ضاقت إلا فرجها الله وما سأل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد Surad lam nin Allah ma la tada'alana fi maqamin ahada damban ila wafaratah, wa ila farajad, wa la karban ila nafastah, wa la illa ila kashaftah, wa la aiman illa sadartah, wa la dainan ila qudaytah, wa la maidan ila shabaytah, wa la syagiyan ila asaadtah, wa, wa la jahilan ila allamtah, wa la nasan ila Wala dalan illa هديته Wala anilan illa أغنيته Wala aduan illa خذلته Wala ولا Wala إلا illa رحمت. ولا Wala إلا illa ولا Wala إلا illa ولا Wala إلا illa ولا Wala إلا illa ولا musafir ya ila asalamta, ولا musafir ila amanta, ولا hajadamin na wajid ni wala wajid la khotuhi ta wai saata wa andaabi wa wa Allah malim nur. Oja nivna la buahi mina أنا قد أعلم أن يا زال الجالة، ليولك رومولو، لي مهولنا مع سينافانا، لي سنعمل عامله كل واحد، لي وعاصين نعمل البلا، بلولا مع المات، ونمشون لانا، ويش يعطينه ناس نمارس بسوء، اللهم يسنا لاندي، اللهم يبين منو، مندي، ليه تودن جبيه، وعاصين اللهم بعين، نعمل الشروني، سينال اللهم ينغذب من جادل، بللاوة دلهم شغال، سينقذوها، ما شمالي الدلع دا، اللهم ينغذوه، اللهم ينغذوه، اللهم ينغذوه، اللهم ينغذوه، اللهم ينغذوه، اللهم ينغذوه، اللهم ينغذوه، اللهم ينغذوه، اللهم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 وجعلنا لهم من الذرية والذرية وسلّم جمانا مكروب بلانزمايس كرهل الحمد لله رب رب insyaallah kita tabaki dalam setiap pagi dan setiap sore selama bulan madan insyaallah sebagaimana ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala pada jam dan frekuensi yang sama insyaallah kalau sebagaimana ditunjuk oleh Allah. Assalamualaikum wajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin amin amin ya rabbal alamin